Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar sobat kandang mewah? Pagi ini kita lihat-lihat uh, koleksi Aqua di kandang koloni. Di sini ada Aqua Blue dan uh, Aqua Blue 1 dan Aqua Blue 2. Mohon maaf, ini videonya agak blur. Ini sebenarnya koleksi siapan buat ternak beberapa bulan lagi. Nah, kita masukkan ke kandang koloni sambil nunggu mereka benar-benar siap buat diternak. Biar hasilnya nanti eh, maksimal. Harapan saya sih eh, di akhir tahun ini mereka sudah bisa mulai menghasilkan anakan. Nah, Mudah-mudahan bisa keluar aqua semua. Oke, sobat kandang mewah, biar tidak bosen dengerin suara saya, silahkan dinikmati videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.